Baiklah sahabat untuk menemani santai Malam kalian saat ini Pemimpin kami menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama ada kabar bahagia Banget nih untuk warga Konoha Alhamdulillah persahabat dia ya. Lagu Lesti insan biasa sudah tumbuh 9 juta viewers Dalam enam hari perilisan Dan masuk trending Satu untuk musik masih Pertahan persahabat Alhamdulillah masih semangat ya untuk kita semuanya Dukung support yang terbaik Mudah-mudahan satu minggu tembus 10 juta viewers Kita yakin kita optimis untuk selalu mensupport karya-karya seorang Lesti Kejora Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat nih ada suasana nonton bareng di bioskop ya Ada Bunles, ada Abang El, ada Papa Bi Bersama rombongannya tentunya Habib Usman Masya Allah melihat kebersamaan ini Membuat kita happy banget persahabat Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Apalagi ketika melihat Abang Fatih Persahabat ya yang begitu lucu yang begitu menggemaskan di gendong bunda Masya Allah, mau ke bunda ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Kita semuanya selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family Kemudian juga persahabat yang berikutnya Kita lihat, ini ada cidukan potret kebersamaan Leslar Family Dengan tentunya keluarga Habib Usman Ada Karput, ada Habib juga Masya Allah, mudah-mudahan sehat untuk semuanya kita lihat persahabat begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan, tentu komentar yang positif. Di antaranya dari akun Yulianto Endah. Alhamdulillah, circle luar biasa. Bismillah, semoga Allah mendekatkan leslar selalu dengan orang-orang saleh. Amin. Ada juga tanggapan lain dari akun erna.erna.yati. Masya Allah, tabrak Allah, jodoh til kalian, sakinah mawadah dan warah selalu seluruh rumah tangganya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin Masya Allah banget persahabat Begitu banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai, dan mensupport support family Untuk selanjutnya persahabat, kita lihat ini ada cidukan vitamin yang sangat luar biasa sangat benar-benar membahagiakan warga Konoha Kali ini cedukannya dari Abang L yang disuruh milih, milih papap -pap atau bundanya dan tentu, kita dibuat bangga dengan sosok Baby L ini, para sahabat, ya. Baby L nunjuk Papa, tapi meluknya sama Bunda. Ini masya Allah, bersahabat ya. Awal-awal Papa Bilar tentunya pelan-pelan bersahabatnya -pelan, menghampiri kedua orang tuanya, dan Papa B, Bunda Lasya, pun siap untuk menyambut menyambutnya. Bersahabat membuat kita kagum banget, ya, dengan sosok Baby L ini, dan tentunya menghampiri keduanya. ...nunjungnya ke papap, tapi meluknya ke bunda nih, ya. Ini pinter dan cerdas sekali. Patih memang adil sedari kecil. Alhamdulillah kebahagiaan full kita dapatkan dari Leslar Family. Kita simak juga kelima caption yang ditulis langsung oleh Santal Putih Pilar. Abang itu pinter ya. Yang ditunjuk papapnya, tapi yang dipeluk bundanya. Soalnya abang mau dua-duanya, dia persahabat. Mau keduanya nunjuk papapnya, meluk bundanya, Alhamdulillah mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan tentunya juga ya kita menunggu cidukan hingga vitamin bahagia terbaru lainnya jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube DepoTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lasti dan Bilar tentunya bagi pertanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.